Berikut ini adalah contoh skrip untuk membuat konten tutorial. Halo teman-teman, selamat datang di channel tutorial kami. Kali ini, kita akan belajar tentang topik yang sangat menarik, yaitu masukkan topik yang akan dibahas. Pada tutorial ini, kita akan membahas secara detail tentang masukan subtopik yang akan dibahas, mulai dari pengertian hingga cara melakukannya dengan benar. Sebelum memulai, pastikan untuk menyiapkan masukan alat atau bahan yang diperlukan agar kita dapat melaksanakan tutorial ini dengan lancar. Oke, mari kita mulai dengan memahami konsep dasar dari masukan topik yang akan dibahas. Jelaskan dengan singkat tentang konsep dasar dari topik tersebut. Sekarang, mari kita mulai belajar bagaimana cara melakukan masukan subtopik yang akan dibahas. Pertama-tama, jelaskan tahap pertama dalam melakukan subtopik tersebut. Kemudian, jelaskan tahap kedua, ketiga, dan seterusnya. Pastikan untuk mengikuti setiap tahap dengan baik, dan jangan ragu untuk memperjelas jika ada yang masih belum jelas. Setelah kita selesai melaksanakan, masukan subtopik yang akan dibahas, maka kita akan memiliki hasil akhir yang Jelaskan hasil akhir dari subtopik tersebut. Itulah tutorial tentang masukan topik yang telah dibahas. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel tutorial kami untuk mendapatkan tutorial menarik dan bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.